Nah. baru saya kasih pentul kalau langsung mau jahit juga tidak masalah nah. setelah itu kira-kira belum pas gitu dibuka lagi juga enggak masalah nih biru ketemu birunya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 nah begini kan, hmm. itu ya, baru kita jahit, nah, jadi penampakannya itu seperti ini, eh, kalau udah dipentul dia begini, kalau udah dipentul, kalau udah dijahit dia seperti ini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 Nah, kalau udah di jahit, nah tinggal kita begitu, kan? Kalau kita apa gini, kan? Ah, nah begini. Ya, tinggal kita gini, kan? Baru kita jahit lagi, ya. Oke, okay. nah, kalau sudah dipentul, itu dia begini tadi. Udah, nah, begini dia hasilnya, Ini Ya, ini jarum pentulnya, nih. Nah, ini kalau udah dipentul. Nah, kalau yang belum dipentul, yang belum dipentul tuh, dia begini hasilnya, nih. Ini kan?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 Terus sampai ujung hmm. Nah ini bagian ujungnya Kita rapikan dulu Ini hmm. bagian ujungnya ini Ini rapikan Masuk ke dalam benang-benang ini, cabut dulu nanti